game playku main suh lagi uh, gameplay ini seru banget sih menurutku ya, ini seru banget tapi kemarin recordanku itu kayaknya rusak ya sakitnya aku free play playnya yang aku rekod cuman sayang kalau untuk lebih itu saya. Soalnya memang epic game-nya game nya game maksudnya uh, uh, mungkin sambil aku jelaskan nanti Gamebrynya gimana aku uh, membalikkan keadaan gamebry ini pakai huruf Oke okay, tanpa banyak kata lagi ayo kita ganti ya Oke okay, di sini aku pakai huruf ya. Waktu itu aku itu aku nggak eh, pakai hyper ya aku jadi offlineer awalnya panggung itu sun itu di awal-awal susah kesalahan ya, itu ya kita sabar dulu sambil cari-cari level pukul-pukul minion di awal-awal seperti ini kalian jangan terlalu barbar ya, santai saja kita keregum minion yang dapat apa, gold dan dapat level dari uh, milimap itu si didi pakai anchor duduk pakai Cyclops. nah itu mereka ada di mid, juga mid. terus di sini hypernya hyper timku adalah gini ini kemarin di belakang ya. memang ada sedikit opsi sekarang gimi. Uh, terus di led bawah ada Hilda Aku masih clear clear minion. Pertama memang kalah guys Kita ditekan terus sama si Widow Tapi apa-apa terus clear minion aja Sambil lihat map Pak Widow nya reka-reka Kita balas dengan remote sini nggak usah terpancing guys Emang seperti itu kalau kalian pancing berarti kalian kerap main terbiasa. Oh iya untuk murid-muridku di HTN 1 Restari jangan lupa subscribe channel Pak Indra. Harap bersubscribe, pak, push up, oke? Itu di di lent turtle di turtle. Kita lihat mereka lagi mengambil turtle ya. Terus tadi Kimi, Kiminya mati guys ya Terus si Didi mau mati kimia. Tapi Didi juga mati, Hilda di bawah juga mati Di awal-awal berat banget uh, uh, Lawannya berat banget awal -awal, di awal-awal guys Ada kufra situ mau ngapain? Mau ngurusuh, beratnya Kimi ya guys Terus di, berat, di pak tepat itu. kita gak usah peduli paku itu guys kalau kita lawan paku itu di awal awal belum, belum ada damage kita guys untuk melawan kita kalah kalah uh, regen darah kalah skill juga guys paku itu kalau diawal awal awal sakit banget guys sekarang hero itu jadi langganan pen Pagu itu sama Xbox Fighter lagi dengan band Tenang, kita clear minion terus. Oleh sampai gitu pagu itu guys berani masuk ke dalam tower guys. Kita tenang aja guys, nggak usah terpancing. Di bawah ramanya itu ada Kimi, nya mati di. Bun sama Zilong, iljanya juga mati. Memang gameplay ini praktis tapi seru ya. Nanti di akhir-akhir itu kita saling uh, memperjuangkan power guys. itu di laneku ada Paku itu sama aku, aku nampu guys ya kesalahanku di sini aku terlalu nafsu ingin ngekill pak bento. Ternyata skillnya masih aktif masih ada belum cooldown. Akhirnya aku mati disini guys. Oke okay, kita hidup lagi. Dan pak bento dapat towerku guys. Aku nggak berhasil uh, menjaga tower ya. berhasil menjaga lalu aku bolong anunya towernya tapi sekarang sebisa mungkin aku uh, menjaga lane ini aku terus tekan enggak ada bantuan yang datang karena menu di bawah itu butuh bantuan mati lagi guys bawah si tanknya juga mati kuda ke tengah, lalu juga di di di di juga mati, tutu guys. Dodo juga mati di tengah tower tengah jebol guys, tower bawah jebol juga. Nah, aku juga di kana atas tertekan guys. Di sini nah, item pertama aku sudah jadi guys ya. Kenapa kok aku pakai? item ini karena item apa ya lupa aku namanya guys itu tuh kalau misu tanker atau kita curi atau curi uh, curi lord paling enak guys pakai item ini guys kalau kita mau bunuh bunuh lord clear land, clear land paling enak pakai item ini atau apa tuh lupa Casey? Kayaknya di HS ya, kalau nggak salah. Ini mau neter, ini mau neter apa gitu? Kalau nggak mau, oke sih kalau kalian tahu atau koreksi kalau aku salah ya. Aku bawa karena aku lihat minionnya nggak ada yang Clear akhirnya aku clear mundur dulu di di sini bulunya tuh pakai biasa pakai gitu, bul factor ya. Game ini sungguh mereka di awal awal uh, unggul ya. Gitu. Di awal awal mereka sangat unggul. Ya. Bahkan level kita sama level mereka itu beda satu level atau dua level itu kayak aku sama waktu itu beda satu level sih di tengah ditekan terus di ada kupla terus Mosko sekarang apa masih Clear minion si Paku itu nya sudah menghabis Nah disini karena sudah jadi item, terus aku kenapa pakai si diamond itu apa item kedua itu karena pertama biar larinya tambah kencang kedua biar si paku itunya itu eh, regen HP-nya tuh gak terus-terus amat bebas ya, udah bunuh si Yong Aku sama Jimmy terus tower. Lognya sudah muncul guys. Di sini muncul. Di sini aku ada di perang guys. Karena aku tahu kalau aku sampai mati tidak ada tim kita tuh demiknya kurang disini aku lah coba langsung ambil Lord ya karena aku sudah punya itu lagi pertama dijagain sama timku tapi aku enggak enggak pede gitu mau ngambil Lord guys karena aku berat ke atas terus pak apa si Zio di bawah itu langsung kami rekal apa untuk untuk ke bawah ya mana si bisa terakhir sini sebenarnya aku manggil kisikimi guys, ke incer kini sama cyclops sembunyi terus dia Kalau ada momen pasti ngambil ini sama cyclops itu, cyclops di incer terus, terus. sehingga Singapura hati-hati sekali dia. masuknya itu, mau masuk baru itu hati-hati gak nafsu sudah, sudah mereka kena cc baru aku masuk guys. si Moskownya hapus di tengah guys ya nggak ada yang mengalami moskov sekarang sakit banget guys habis dibuat guys sakit banget ini aku nggak berani apa oh, nggak berani lawan Moskow ya akhirnya aku mundur ini mati mati guys lawan Moskow, guys lawan moskov sendiri ya? karena si Moskow juga levelnya sudah lebih Daripada level kami level like yang lain masih level nah, uh, demar, Aku cuma doang level level sakit gimana? Nah, kenal. Oke, kita lanjut lagi ke -2. pilihan silong ke bawah akhirnya aku ke silong ke ya karena silong mau post di ke bawah aku ambilin aja guys okay. soalnya memang kita ketinggalan guys itu kenapa aku guys, bunuh sama segini silong incar ngincar guys. Pokoknya dia lihat Kimi kosong, enggak ada yang langsung di Karena aku nah, lihat Kimi mati, karena aku ambil ternyata. Kita tahu kalau Moscow itu lagi ambil tas, dan kita siap aku itu, guys mati, siung mati. Di sini inisiatifku, Pokoknya itemku harus jadi jual. Makanya aku apa clear minion, Rajin clear minion saya sambil jaga lain juga sambil cari gold buat beli item. Aku fokus ya, jangan enggak Dia ketinggalan banget itu towernya guys. Tower kita hancur yang tower atas itu karena lock tadi. Si gini sama itu itu nggak fokus sama Lance guys. Eh, kuat sekali lihat itu kuatnya semua stop sekarang guys. Nah, harus tiga orang baru bisa mati. guys disini guys Kor kita mati semua guys Tengahnya juga mati tinggal aku sendiri guys Sebisa mungkin aku mempertahankan uh, Facebook guys ya Disini sebenarnya sudah putus asa guys Kalah ini ya. Seperti sudah Gak mungkin menang Mereka sudah Di atas, di atas awan banget guys itu di item ketiga aku pilih untuk beli item level steel ya terus item keempat juga untuk nambah level itu karena pasifnya si itu kan event defend item defend untuk magic defend tapi pasifnya bisa nambah level kenapa aku milih yang bisa nambah level steel karena untuk pakultonya guys biar bisa apa namanya jaga paku itu lah. biarpun kalah tapi maksudnya nggak langsung kalah guys masih ada perlawanan lah terus item tempatnya item uh, speed ya biar ya biar natural di sini aku nggak dari natural silong nggak tahu ya kita ada di dalam apa rumput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 karena sudah ada gini ya jadi ada, ada damage dari gini menurutku sudah cukup. Mana mau mau gimana caranya dia di depan itu bisa bertambah. Jadi untuk prioritaskan item Epstein. Ternyata tadi Lordnya itu kena musuhnya guys ya, curi sama anak-anak guys, kembali kita tertekan lagi guys gila sini, anak-anaknya jago besok disitu, anak alauan memang jago ya ini aku bingung guys, item terakhir ini kayaknya kurang gitu uh, membantu di game ini ya jadi nanti aku ganti si item keempat itu, item tongkat kayu itu hmm. kita sudah sakit guys, di akhir game itu soon. bisa diandalin lah kalau sudah live game itu bisa diandalin sudah Kita semua setengah ya. disini sini sebenarnya kita terlalu memaksakan, guys. Akhirnya aku putuskan untuk mundur karena minionnya juga banyak yang masuk, guys. Sekini mati, hilda mati, akhirnya kita mundur power mereka dan belakang belum power kita tinggal satu yang paling agak sama tower di disini aku memutuskan untuk ganti item guys. aku pakai 2x sakit guys tapi oh, nanti aku ganti lagi karena kayak kurang efektif di, di gameplay ini loh ya gameplay ini menurutku kurang efektif pakai warna ini karena pasifnya kan harus kita mukul lawan dulu sampai pasifnya penuh baru dia sakit guys melihat situasi seperti ini akhirnya dia ngepo, untung kita langsung e, sadar kalau pakai itu ngepo Karena nggak ada yang jagain aku langsung memutuskan untuk keluar guys. Ada zilong kesini, guys. Ke arah sini, ke arah nomor akhirnya aku memutuskan untuk menu zilong dulu, guys. Zilongnya mati, aku mau pakai. Nah, kita dapat laut guys. mereka sekarang ganti yang tertekan guys. Ya. Karena juga pertahannya kuat guys, mereka enggak nggak gegabah. Kalau sudah nggak kuat mereka mundur isi darah dulu terus kembali lagi. Nah karena kita di sini juga enggak nggak bisa ngepul sampai jauh, sakitnya so, mundur karena nggak nggak bisa darat. yang atas kes biar jam kimi ternyata gini nggak datang, aku ambil sendiri. Silang yang aku bawa ya. Haleh ya. di atas si silang itu, ya. itu sekolah sampai polos bisa game kita di kes. untung kita tahu. game itu belum sampai di Kita tertekan lagi ya Kita tertekan lagi Kenapa aku enggak ikut luar Karena maksudku biar minion itu bisa masuk guys Karena Sun selain dia Apa namanya terbuat luar pada pet akan juga cepat lufusnyamak itu oh, mau pis ternyata mereka juga di sana-sangat takep guys ya. lihat ada yang lolos langsung mereka merook tentang semua kalender semua. akhirnya kita semua berkumpul di tengah Si aku itu juga yang menyendiri guys Oh ya tower mereka sudah dua yang hancur ya Tinggal satu tower lagi Sama seperti tower kita juga dengan satu ini sih aku ngeliat ya, aku itu guys, nggak ngeliat si Moskow, eh ternyata Moskownya ngelor guys, tapi terus fokusku ke itu ya, karena Pak Wito nya kalau sampai ke waktu terakhir lagi jauh, susah dengan kami, karena menu nya udah besar-besar, akhirnya ternyata si vlognya mati, nggak tau kan nggak pecah apa Ayo, guys, guys. kita tidak akan terus guys biarpun kill kita lebih banyak tapi mereka lebih menekannya lama guys jumlahnya hampir setengah jam memang gila sih pokoknya terus minion baru sudah terakhir-terakhir gini es minion jadi uh, objek utama guys ya masuknya minion ke dalam musuh itu suatu keunggulan guys pasti musuhnya akan sibuk musuh minyak tetap kalau bisa fokus ke selain karena fokus musuh terbagi sini aku langsung mereka ketahuan mereka fokus. langsung semuanya ke bawah sini juga bingung untung yang dapat waktu kita guys dan nah, langsung kita melalui aku pakai spell ku, spell arit dan ternyata betul bahwa hancur guys tapi untung kita bisa mempertahankan siapa kita mati tapi kena mati si long yang mati guys Terus, langsung kita sama-sama rumpus setengah guys yang mengepit kampitnya ada di sini. Di, sini, di, sini, di, sini, di mereka, mereka di sangat kuat guys sini. aku gak, gak, gak mikir aku mikir towernya hancur. Oke, dan ternyata towernya hancur, guys ya. Sini towernya hancur, dan kita menang. Oke, mungkin sampai segitu dulu. Di sini kita menang, aku dapat ATV, guys ya. Mati igu paling sedikit, <tuh> yang lain matinya paling banyak. Aku mati igu paling sedikit, terus kita menang. Sipaku itu ternyata dapatnya bronze Mungkin sampai di sini dulu guys Videonya panjang banget Aku nge apa namanya Jepangin gameplay tadi Cuma yang ini gameplaynya seru banget Kedua tim saling mempertahankan tower saling cari Kesempatan untuk bisa nge-post Bisa masuk Tapi ternyata Kesalahan kecil Bisa membalikkan Keadaan ini Oke, okay, sampai sini dulu, dengan aku Indra Gaming, jangan lupa subscribe, like, comment dan share video ini.